สวัสดีค่ะค่ะโนเกียอ่าโซเฟีย 2020 นะคะคะซึ่ง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 Oke okay, guys lanjut ke preset yang kedua ya <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ketiga bisa <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang keempat guys. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-6 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-7 ya Oke lanjut ke preset yang ke-8 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-9 ya kalian cerita Oke, lanjut ke preset yang ke-10 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11, guys. Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi kalau beli request, saya maunya kamu. Oke, lanjut ke preset yang ke dua belas ya. Oke, lanjut ke preset yang keempat belas. Eh, ketiga belas maksudnya. Oke okay, lanjut ke preset yang keempat belas guys Aduh mama tolong beli saya Hapisan sungka mama tolong belikan saya Yang pakai kamera sayang Pada hari ini dia bagaus mama tolong Oke lanjut ke preset yang kelima belas ya guys Oke lanjut ke preset yang ke 16 belas ya Oke lanjut ke preset yang ke-17, guys. <San> Oke lanjut ke preset yang ke-18 ya. <San>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 Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-21 ya Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-22 Oke lanjut ke preset yang ke-23 ya. <San> Oke lanjut ke preset yang ke-24. Oke lanjut ke preset yang ke-25. Kenapa George suka Bantu? Ya, kalau suka kamu itu aku. Iya, modal. Oke guys, mungkin segitu aja presetnya. Semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian ya. Oke dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.